Yang punya pemikiran yang sama dengan masalah ini, segera hentikan dan jangan diteruskan. Nanti tambah ribet hidup lo ya, dan solusinya satu ya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to ke channel apa kabar kalian semua seluruh subscriber ya yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menekan tombol subscribe dan untuk semua subscriber yang rajin banget buat ninggalin komentar di video-video kita khusus untuk orang-orang ini aku pengen doain deh. Ya, supaya rezekinya lancar, umurnya panjang, badannya sehat Dan dilimpahkan rahmat dan rezeki yang lebih banyak lagi Sehingga uh, bisa melunasi semua masalah hutang di aplikasi pinjol ini Ya sekalian juga deh untuk teman-teman dan subscriber yang lain Oke baik sebelum melanjutkan video ini aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu Kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja Dan kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini Dengan catatan untuk tidak saling meninggalkan nomor handphone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 Cuma yang jelas ini cukup ya harus diberitahukan deh kepada teman-teman yang lain supaya nanti tidak panik dan tidak melakukan kesalahan lagi. Jadi tadi aku dapat pesan ya dari salah satu follower atau subscriber kita gue lupa yang katanya sekarang tuh sedang terjebak di 11 aplikasi pinjol. Dan dalam bulan ini semua ke 11 aplikasi pinjol itu akan jatuh tempo dan ini sedang lagi panik-paniknya ini Sedang lagi hangat-hangatnya nih Ini handphone terasa menjadi artis ya Hampir setiap jam, setiap menit, setiap detik Pesan-pesan uh, yang menanyakan di mana posisi Anda ya Atau Anda ber sedang bermain-main dengan kami ya bos Atau mungkin bagaimana tanggung jawab Anda Atau uh, kami akan menyebarkan data Anda Ya berbagai macam teror lah hari ini Sudah menjadi makanan sehari-hari Lebih banyak makan teror hari ini daripada makan telur dan hari ini kita yang makan tiga kali sehari Udah gak sanggup lagi, udah gak nafsu lagi Karena hari ini sudah memikirkan sesuatu yang sebenarnya gak penting-penting banget Dan ini kesalahan hampir dari seluruh orang-orang yang belum mampu melakukan pembayaran Mereka dengan sengaja membuang-buang energinya secara sia-sia Hanya untuk memikirkan yang sebenarnya bukan urusan kita Hari ini masih banyak banget yang masih ngurusin DC pinjol Ada DC nya enggak bang? Ada DC nya nggak bang? Apakah aplikasi pinjol ini akan sebar data nggak bang? gua kasih langsung nih ya di video ini kuncinya Kalau untuk debt kolektor lapangan Semua aplikasi pinjol semuanya sama Kalau seandainya mereka mengancam akan datang ke rumah Maka 80% itu memang tidak memiliki debt kolektor lapangan Kenapa seperti itu bang? Karena yang punya debt collector lapangan itu gak akan ngasih tahu kalian Mereka tidak akan memberikan aba-aba apapun kalau memang mau langsung datang ke rumah Jadi kalau aplikasi-aplikasi pinjol itu memang belum memiliki debt collector lapangan Maka mereka akan takut-takuti kalian dan kalian secara otomatis ikutan takut hari ini Jadi itu yang pertama Nah terkait tentang penyebaran data ini bang bagaimana bang gua udah malu banget bang Ini hari ini aplikasi pinjol teman-teman kantor teman-teman arisan gue ya kan Terus teman-teman hebring gue hari ini bakal uh, heboh nih karena tahu kalau gue minjol gitu. Ya kalau seandainya hal itu terjadi sesuai dengan instruksi Menko Polhukam RI untuk semua aplikasi pinjol ilegal tidak usah dibayar lagi. Jadi udah cukup jelas. Apalagi yang udah mengancam dan melakukan penyebaran data. Jadi itu fix pasti pinjol ilegal. Oke kembali ke topik permasalahan hari ini salah satu dari follower atau subscriber gitu itu sedang terjebak di aplikasi di sebelas aplikasi pinjol dan ini akan jatuh tempo di bulan ini ini udah tanggal 16 ya 16-17 ya terus kita masih punya waktu itu 13 eh sekitar 12 hari atau 11 hari lah karena ini kan Februari di tanggal 28 udah habis ya dan gajiannya di tanggal 1 jadi tadi gua menariknya gua tanya kan emang hutangnya uh, kalau di total ada berapa ya dari 11 aplikasi. Ada sekitar hampir 50 juta. Jadi gua mikir kalau seandainya satu aplikasi itu 4 juta lebih lah ya 4 juta ke atas atau mungkin di aplikasi-aplikasi yang lain itu ada yang udah dapat limit lumayan banyak. Nah, jadi hari ini ya salah satu subscriber atau follower kita tadi itu Uh, berkonsultasi ke kita mereka bilang Bang uh, aku hari ini mau menggadaikan rumahku Bang karena aku pengen aku hidup tenang terus gimana dong solusinya jadi gua tanya ya kan kalau seandainya lu mau menggadaikan rumah lu mau gadaikan kemana kalau di daerah kalian apa tuh? Kalau yang kita pinjam uang dengan barang gadai tapi bukan ke pegadaian. Tapi bukan ke bank, ke rentenir ya lebih kurang seperti itulah. Nah ini kan jadi aku bilang jangan, jangan seperti itu. Itu namanya pekerjaan bodoh. Kalau kalian punya hutang di aplikasi pinjol kalian hanya bermain di online di dunia maya doang. Ya kalau kalian hari ini masih menikmati teror ya silahkan saja nikmati. Tapi kalau kalian sudah berurusan sama dengan sama yang namanya rentenir apalagi menggadaikan surat tanah, surat rumah, itu sudah terlalu jauh ya permasalahan. Coba bayangin kalau seandainya kalian pinjemnya ke rentenir, ya, ke rentenir. Nah, kalau kita pinjam 50 juta, nanti kita bayarnya pasti lebih gila itu dan konsekuensinya sepertinya malah tambahkan ribet ketimbang harus berurusan dengan yang namanya pinjol. Jadi dia bingung dilema ini bagaimana bang aku udah nggak tahan. Jadi aku menyarankan ya kepada teman kita tadi saudara kita tadi. Agar untuk tenang dulu. Satu hari ini harus bisa tenang. Bagaimana caranya bang? Ya Silahkan pilih cara yang bisa membuat kalian tenang hanya untuk satu hari. Supaya kalian punya kesempatan untuk berpikir. Ini yang punya pemikiran yang sama dengan masalah ini. Segera hentikan dan jangan diteruskan nanti tambah ribet hidup lo ya dan solusinya satu ya yang pertama harus tenang dulu dan yang kedua ya tetap bersihkan niat luruskan hati dan pikiran ya kita akan lunasi nanti ketika kita memang sudah punya uang ya itu kata kuncinya hari ini kita memang harus membersihkan hati dan pikiran kita Ya terlepas masalah utang pinjol ini ya kan Supaya apa hidup kita nanti diberkahi supaya jalan rejeki kita terbuka lagi Setelah masuk dan bermain-main dengan zona aplikasi pinjol ini Ya itu yang ketiga dan yang keempat nanti setelah situasi dan kondisi kejiwaan kita ini Bisa berpikir positif tenang dan jernih kita pilih aplikasi mana yang bisa hari ini untuk kalian bayar yang sesuai dengan kemampuan keuangan, sesuai dengan gaji bulanan atau mungkin sesuai dengan ini itu. Kalianlah yang paling tahu tentang itu. Tapi kalau hari ini itu pun kalian belum mampu maka stop bayar terlebih dahulu. Supaya apa? ya? Supaya kalian bisa berpikir positif. Kalau hari ini masih terus-terusan memelihara pemikiran yang negatif maka perjalanan hidup kita secara otomatis pun nanti akan negatif. Karena setelah mandi mandi pagi, sarapan pagi, mau berangkat kerja kita sudah terbebani nih dengan pemikiran-pemikiran hutang di aplikasi-aplikasi pinjol. Ya kan? Kita udah ketakutan kalau seandainya ntar gue kerja itu debt collector lapangannya datang ke rumah gimana dong? Di rumah itu ada bokap nyokap yang bakal syok kalau gua kalau ketahuan gua minjol gitu kan ya udah deh. Nah untuk yang langkah selanjutnya cobalah untuk bersikap pasrah. Kalau untuk yang ilegal kalian diancam disebar data ya udah silahkan tantang sekalian monggo. silahkan saja sebarkan data saya dan yang pasti kalau hal itu nanti terjadi saya nggak mau bayar lagi di aplikasi kalian karena kalian udah pasti pinjol ilegal. Bilang seperti itu. Oke, okay, ya. Jadi hari ini jangan biarkan debt collection pinjol yang setiap hari menagih kalian itu mempengaruhi kehidupan pribadi kita. Ya, jangan biarkan mereka merusak mental dan jiwa kita hari ini. Bagaimana caranya, Bang? Nah, tadi kan gua udah bilang, ikutin aja itu satu-satu. Dan hari ini yang sedang panik nah, masih nanya ini itu segala macam gue udah nge-share banyak video-video yang sebelumnya udah tiga tahun gua-gua ngebangun channel ini ya dan sudah tiga tahun juga banyak subscriber kita yang berhasil ya bangkit kembali menata kehidupannya lebih baik lagi memperbaiki keuangan keluarga dan pribadi sehingga mereka nggak berkenalan lagi sama yang namanya aplikasi pinjol ini ya jadi kalau seandainya kalian Hari ini punya pemikiran ingin menggadaikan itu, menjual motor, menggadaikan motor atau mungkin menggadaikan rumah dan surat tanah, menggadaikan emas, jangan lakukan. Ya. Uh, seorang um, apa ya? Apa ya? Se seorang pengacara terkenal dan gua udah share Bang Hom Hotman Paris Hutapea mengatakan, "Kalian tidak akan dipidanakan." Seberapa banyak pun hutang kalian di aplikasi pinjol ini. Karena fix itu udah masuk ke dalam ranah perdata. Dan hari ini sepertinya DC-DC ya pinjol itu kembali memarakkan uh, WA mereka. Mengirimkan broadcast mereka kepada seluruh debitur yang belum mampu melakukan pembayaran ini. Akan membawa dan memproses hukum. Semua teman-teman yang belum mampu melakukan pembayaran. Jangan takut ya. Untuk sampai dengan hari ini ya. Setelah sekian lama pinjol ini ada di negeri ini. Apakah sudah pernah aplikasi pinjol menuntut seseorang dibawa ke jalur hukum. Karena belum mampu melakukan pembayaran. Jawabannya tidak pernah sampai dengan hari ini. Karena mereka pun tahu mereka pun paham ya. Sebelum mereka membuat perusahaan mereka ini menjadi pinjol, mereka kan sudah pasti ada pakar-pakar hukumnya juga untuk membahas masalah hutang atau perdata ini, ya kan? Jadi jangan panik dan jangan takut lagi. Oke, ya. Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan video ini membakar kembali semangat kawan-kawan yang mungkin sedang padam. Yang penting stop panik berlebihan. Oke, jadi mungkin itu dulu yang saya sampaikan.